Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Welcome back to my channel Faru Senditi. Kali ini kita akan review sedikit Tentang salah satu tempat wisata Yang ada di Kepulauan Tanimbar Yaitu tempat wisata Di Desa Labdanau penasaran seperti apa videonya saksikan video berikutnya oke okay guys perjalanan kali ini saya bersama dengan teman-teman kerja menuju dari Somlaki ke Lat Dalam, jarak tempuh yang kami lalui kurang lebih satu jam dan tujuan perjalanan kami di sore hari ini untuk menghadiri acara ulang tahun dari teman kerja kami kebetulan beliau juga salah seorang pimpinan di tempat kerja kami namanya Bapak Tom Watum lawar semoga panjang umur dan siap selalu Pak Tom. dan juga secara kebetulan driver kami saat ini juga merupakan anak desa dari Lapdalam drivernya akan saya ajak untuk mendampingi saya berkeliling di desa Lapdalam untuk mengeksplor wisata alam yang ada di desa Lapdalam oke okay guys, kali ini kami telah sampai di desa Laut Dalam dan kami pun langsung dipersilahkan oleh tuan rumah untuk mencicipi hidangan yang telah disiapkan hidangan ini merupakan hidangan bakar batu khas tanimbar jadi ini dia guys yang disebut dengan bakar batu bakar batu ini hanya dapat ditemukan di provinsi maluku salah satunya yaitu di kepulauan tanimbar Nah, apabila suatu saat sahabat youtube yang berkunjung ke tempat ini wajib untuk mencoba masakan khas alat baru ini setelah selesai makan saya pun mencari waktu luang untuk berkeliling melihat tempat-tempat wisata yang ada di desa dalam ini salah satu tempat wisata yang saya kunjungi saat ini yaitu Pintu Batu namanya pokoknya keren itu dia guys, pintu batunya dan untuk mencapai pintu batunya kami harus menaiki sampan atau perahu nelayan yang telah ada di tepi pantai untuk ke pintu batunya kali ini saya akan bersama dengan beberapa teman kerja saya rasanya kami udah nggak sabaran untuk cepat-cepat ke pintu batu tapi kami harus menunggu si tuan atau si pemilik sampan jadi terpaksa kami harus menunggu kurang lebih lima menit dan akhirnya si pemilik sampan atau perahu datang juga guys tanpa menunggu lama pun kami cepat-cepat bersiap untuk menaiki sampan yang telah disediakan oleh si pemilik perahunya Akhirnya sampai juga, guys. Di pintu batunya, gimana menurut sahabat itu? Keren kan? Setelah saya berfoto bersama teman di pintu batu, saya pun diajak untuk memanjat pintu batu ini ke atas sambil berfoto di atas pintu batunya dan akhirnya sampai juga guys di atas pintu batunya wow keren banget guys Setelah selesai mengeksplor pintu batu, saya pun diajak untuk mengunjungi salah satu tempat wisata, juga namanya kaki air. Dan kaki air ini enggak jauh dari pintu batunya. Penasaran seperti apa kaki airnya? Ini dia, guys. setelah selesai dari kaki air kami pun diajak untuk mengunjungi salah satu tempat wisata juga namanya World Tour nggak jauh dari kaki air tetap ikuti kami nah itu dia guys World Tour telah terlihat dari sini Media guys, berarti really. dan untuk kita sahabat-sahabat itu bahwa desa Laktalam ini juga merupakan salah satu desa yang memiliki tempat-tempat wisata yang rekomendasi banget juga untuk sahabat-sahabat itu -sahabat yang ingin berakhir pekan. Silahkan datang ke desa Laktalam ini, pokoknya mantap. Demikian video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, sekaligus nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya Faru Ziraditi pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.